Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya Reja saya dari kelas IPS 2 Saya akan mengerjakan tugas ekonomi dari Pepikirona Pajak adalah penerimaan negara yang paling besar Sehingga harus dapat diperhatikan oleh pemerintah Dua, fungsi pajak Fungsi pajak dibagi menjadi empat Satu, fungsi anggaran Dua, fungsi mengatur Tiga, fungsi stabilitas Empat, dan fungsi distribusi Macam, Macam pajak dibagi menjadi tiga Satu, berdasarkan sistem pemungutan Dibagi menjadi dua Ada pajak pusat dan pajak daerah Dua, berdasarkan lembaga pemungutan Ada pajak pusat, ada pajak daerah Tiga, berdasarkan sifatnya Ada pajak objektif dan ada pajak subjektif Manfaat iya, iya. pajak ada Anak. pertahanan dan keamanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.